Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta yang selalu lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti, kecora dan Rizky Bila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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada Untuk menemani santai siang kalian saat ini Membinakan dan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru dari idola kesayangan Untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini prasabat, ya, Ada info penting untuk warga Konoha semuanya Info ini kita dapatkan langsung dari Leslar Metaverse. Kita lihat di laman akun Instagram Leslar Meta ini menginfokan bahwa bakal ada live hari ini bersahabat jam 3 sore di Telegram. Disibat di kalimat info caption yang dituliskan. Hai Larian, elit presiden Leslar Metaverse akan mengadakan AMA season kedua pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Live di Telegram. Jangan sampai kelewatan, gabung sekarang di grup telegram resmi kami, klik link grupnya di bio Instagram, Leslar Metaverse. Diharapkan semua berpartisipasi Leslarian, see you to info langsung dari Leslar Metaverse, bahwa hari ini jam 3 sore, bersahabat bakal ada live dari Leslar Metaverse dalam acara ama 2 atau Ask Me Anything season kedua. Doakan mudah-mudahan Leslor Metaverse ini selalu berkembang, selalu sukses dan jaya. Amin. Di postingan ini pun kita mendapatkan kabar juga persahabat dari para sahabat soal idola kesayangan kita. Di kolom komentar dari akun Deby Septiani 469 mengatakan, "Kayaknya Leslar nggak ikut live deh." Tuh persahabat ya, kita mendapatkan info ada yang memberikan info lewat komentar, Leslar itu nggak ikutan live di acara AMA season kedua Leslar Metaverse. Kita simak juga di jawaban komentar berikutnya. Dari akun Purwanti Hidayah54 mengatakan, Aku nonton di KH Infotainment hari ini, RB dan AR akan dipanggil penyidik Mabes Polri. Apa yang dimaksud RB kakak ya? Itu bisa jadi persahabat ya Kata Debbie Septiani Kita doakan saja persahabat yang Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia ya. Untuk kabar Papa Bilar dipanggil penyidik Polri ya, Sepertinya persahabat Papa Bilar hanya memberikan keterangan saja Soal masalah Doni Salman dan persahabat ya, Kita doakan saja Semoga Leslar selalu sehat, bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya, persahabat, perhatikan juga ada kabar spesial yang membahagiakan untuk kita semua. Ini langsung dari Leslar Entertainment. Kita lihat di laman akun Instagram, Leslar Entertainment. Ini ada info penting ya untuk kita semua. Akan ada acara live syukuran 1 juta subscriber. Wow, yang paling dinantikan nih, Lesti Rizky Bilar bakal live bareng di channel YouTube Leslar Entertainment. Persahabat, jangan sampai lupa... Live syukuran 1 juta subscriber Akan diadakan besok tanggal 19 Maret 2022 jam 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam 7 malam sampai jam 8 malam Jangan lupa persahabat yang dicatat Biar nggak lupa besok malam bakal ada live syukuran satu juta subscriber dari idola kesayangan kita Duh aduh yang makin gak sabar banget nih melihat idola kesayangan disimak juga info penting untuk keluarga Konoha di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Entertainment Yuk ikutan bagi-bagi rezeki dari Leslar, caranya yang pertama, follow Instagram Leslar Entertainment, Lesti dan Bilar. Yang kedua, komen di postingan ini, kenapa kamu follow Leslar. Yang ketiga, upload foto selfie kamu pas nonton YouTube Leslar Entertainment di feeds Instagram. Tulis di caption apa video favorit kamu, beserta alasannya. Hashtag Leslar Entertainment Dan hashtag Berbagi Rezeki 1 Juta Subscriber Selambatnya tanggal 19 Maret Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Pengumuman pemenang via live syukuran 1 juta subscriber Di Youtube Leslar Entertainment Dan masih banyak surprise lainnya ketika live Jadi harus ditonton guys Tuh persahabat ya 10 Postingan dengan komen paling menarik akan mendapat 1 juta. Wah, wow, masya Allah banget nih bagi-bagi rezeki ya, Leslar Entertainment. Semoga Leslar Entertainment juga selalu berkembang, sukses, dan jaya. Amin. Dan kita lihat, persahabat. Sahabat. Untuk berikutnya, ada momen spesial yang kita dapatkan dari Dokter Puspa yang mengunggah foto bareng BPL dan Dokter Nana. Aduh, masya banget ya, ini momen foto kemarin. Kita merasa bahagia karena dokter-dokter hebat yang menangani langsung BBL Mudah-mudahan BBL sehat selalu Dan selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Dan ini kita lihat para sahabat ya postingan foto Bunda Lesti Masya Allah Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat ada unggahan spesial juga Dari 3D Entertainment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 Empat kategori penghargaan langsung disabet oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semoga Leslar terus berkarya dan selalu membuat bangga kita semua. Amin. Kita masih menunggu kejutan lain hingga cedukan vitamin terbaru di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.